Sisi utara stasiun Solo Balapan serta kanopi utara Solo Balapan Jadi progresnya sudah cukup masif nih Ini peronnya sudah terbentuk tuh dari sana sampai sana Ini sekalian saya Kalau marah udah habis naik bias ini tadi Nah, ada musik ya tuh musiknya itu adalah mars kereta api Indonesia oh ya ini kanopinya sudah terbentuk sekali. kurang dikasih atapnya saja penutup atapnya di sana itu yang itu yang deketnya Tom itu jalur 6-7-8 ini ini dan ini jalur 9 Ya sebelah sini belum di yang di sebelah sana sudah. Yang pekerjanya tuh baru nyetom aspal tuh di sana. Nah tuh ada aspal di sana. Ya disini dong. Peron Utara ini merupakan keberangkatan kereta api cukup serakentol. Yang sebelum sekarang dipindah ke dipindah sementara ke peron selatan, terus keberangkatan apa lagi ya? Lodaya mungkin iya, lodaya. Terus uh, kalau biasanya kan peron sendiri. Apa ya? Nanti saya cantumin aja sisanya. Oke, senjata sama juga dari sini, senja dan pacar Terus, Sanca Utara. Ya, enggak, Sanca Utara tinggi. Kelak ya. Ini uh, panjangnya kurang lebih ya 200 300 meter. Sudah menggunakan peron tinggi. Kalau itu kan peron rendah, itu peron tinggi ini juga peron tinggi. Aku eh, bisa jadi juga sini nanti buat KRL, KRL yang tujuan Bandaran bisa jadi. Tapi ya nggak mungkin juga sih. Buat apa ya nanti? Kalau sudah dibuat kalau begini, kita adalah Skybridge Solo balapan, gate Terminal Tirtonati dan di sana itu adalah gate Komuterland. Di stasiun solo delapan Ada 5 gate satu ini udah kelihatan terus di sini ada rangkaian biasanya rangkaian loh daya di sini elok ya, juga dibangkatkan dari utara kayak. itu yang Keretanya Lodaya Sekalian saya keluar Dan coba saya lihat nanti Dari atas saja jika dilihat dari atas nih ini ada kereta deh. semen atau apa ini ya kalau dilihat dari jamnya itu semen di tas mental. Oh ya di sana ada seruntulan juga tuh, ada logo jomblo. Ini Car Solo Service. Iya. Kalau dilihat dari jamnya ini Car Solo. sana itu mengarah ke. Nah, ini kan kalau belok kiri sampai ke Kapi ke Bandara, ke Bidik. Kalau di sana kan ada percakapan juga tuh, belok kanan tuh ke Solop Jabres Ini bagus juga nih, kita foto dulu Ini sebenarnya kosongan Coba yang di sana Di sana juga kosongan sih kalau dilihat dari atas peronnya seperti ini progres pembangunan peron dan kanopinya tinggal rangka atapnya saja eh, rangka udah tinggal atapnya saja peronnya yang sini belum despal tapi yang sini sudah tinggal dipasang pijakan khusus untuk apa ya namanya untuk disabilitas loh, yang kuning-kuning ada benjolannya itu karena itu mengarah ke Buasari untuk peron utara ya seperti saja yang digunakan itu jalur 7, 8, 9 kalau jalur 6 ini ditutup nah, ini jalur 6 sekarang digunakan nih, udara dulu tuh kan dibongkar dulu buat pembangunan peronnya. Nah mungkin nih negara ada pembangunan jadi jalur tuh nganggur dulu mungkin besok untuk 10 smart cover. Itu ada tempat sinyal baru tuh. nah itu tuh sinyal baru ya Ya beginilah soro harapan Ramainya itu di komuter line. Ini untuk get komuter line. Nih. Nah, ini peron selatannya. jalur tiganya itu di, sudah ditongkar dan sekarang tuh buah, dibuat peron peron tinggi yang cukup besar. Nah, ini tiga nya. Itu yang di tengah-tengah atap asen banyak itu. Ini masih menggunakan menggunakan tegel lawas Peron utara sudah berkanopi cukup besar, dan jalur satunya itu, nah, ya, tepat di bawah sini. Ini, ini jalur satu. Biasanya, untuk langsiran, sih, langsiran sama kereta dari dari mana tuh? Dari Surabaya ke Jogja, Pak. Ya, pokoknya jalur satu, dua, itu kereta dari Timur ke barat. ini ada peta jalur kereta di luar itu parkiran stasiun solo balapan dulu tuh rame, sebelum pandemi itu bisa, bisa penuh, pokoknya oh, jalan itu biasanya dipenuhi motor gitu sebelum pandemi, sekarang ya ya beginilah ini di skybridge sky ya jangan dulu teman teman video video apa ya namanya? ya video hmm, update bisa pemberitahuan juga bisa, informasi juga bisa jangan lupa like, komen, share, dan subscribe mantap